yang rambut gondrong itu kalau nggak silap ya kan yang bang re juga nyanyi cak lonjong juga nyanyi nah disitu ya kan tapi di sini ada ternyata di malaysia itu solawat basker guys saya nggak ngerti juga tiba-tiba ada gitu dan ini sebuah kiriman salah satu kiriman daripada abang saya yang ada di malaysia so ini daripada channel ryan iman don jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya guys jom kita tengok solawat basker yang ada di malaysia let's go Oke okay. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe-nya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke okay, suaranya kecil banget ya nah basker biasa Betul. Keliling. Di video saya kali ini kalian, ia agak belainan sebab saya akan menceritakan qasidah baskus tapi hari ini dienya belainan kerana baskus ini adalah baskus kasidah iaitu yang, yang memberi selawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu Allahumma so, salli 'ala sayyidina Muhammad. Kalian, anggota-anggota baskus ini adalah daripada kumpulan Kasidah Nur dari Muajja. Nur Oke. Okay. Basmi. oke. Okay. Oh, di sini ada ternyata guys, wakaf pertubuhan pengajian Sari Rahmat Nurus Saadah. Oke, okay. Tangka. Kampung Pantai Layang, Sungai Mati, Johor. Oke, okay. pembeli wakaf rumah ibadah untuk surau Kota Sri Rahmat Nurus Saadah diperlukan satu rumah lima pembeli wakaf Oke okay, RM 4000 Oh ini penggalangan dana juga ya guys Jadi masya Allah sangat sangat bagus sekali ini guys kalau kita istilahnya membantu atau mewakafkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pendidikan agama Allahu Akbar keren Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Berarti ini anak-anak pondok -anak ya Sangat, Sangat menyenangkan ini, guys! Seperti ini ya, kimio namanya. Kimi hai, <SILENCIO> Masya Allah, menyebarkan kecintaan kepada begini, Muhammad. Salah masya Allah. Allah. Assalamualaikum, wabarakatu. Untuk ibadah dan Kami kat sini juga uh, Menerima apa sahaja sumbangan daripada orang luar sekitar Dan kami di sini uh, Tengah membina Dengan mencari dana Untuk membina Struktur bangunan Di Sabah Dan uh, di Selangor ni pun Ada sekitar lebar kelang Kami ada tengah bina Di Sijangkang dan siapa saja yang nak menyumbang dari segi apa je pun bentuk bantuan kita terima apa je pun. Boleh hubungi kami saya sendiri Tausiah 013 387. Okey uh, yes. nah, ada nombor telefonnya guys untuk 09 sedekah 013 Yes, kemar bersolawat betul. Allahumma salli ala Muhammad. ucapan terima kasih kepada channel YouTube channel Ryan Iman Don ya eh? kerana sudi dilu kami pada hari ini. Masya-Allah. Subscribe dan like pada channel ini. <tos> sedap sedak guys lagunya Salawat so, yang didendangkan ini memang Dah macam Kalau baik-baik liriknya itu dah terkenal Tapi mereka macam buat Nada-nada baru lagi Best sangat Allah Allah Allah. Allah masyallah Muhammad. Okay dah selesai. Ni adik suaranya kecil sangat lah, ade tak dengar lah. Kena pakai headphone atau headset lah. Bersalah betul. Ramai lagi kumpulan -kumpulan ini. Amin. Saya dengan saya samai tu lah takkan tu bye, jumpa di next video bye oke okay guys, sudah selesai videonya so itulah tadi, daripada adik Ryan ya, story dan sholawat basker saya baru tahu juga di Malaysia ada sholawat basker dan semoga banyak nanti bermunculan sholawat-sholawat basker yang istilahnya memarakkan sholawat ya kan, mendendangkan sholawat agar supaya mau yang tua, mau yang muda mau anak-anak, mau yang usia yang sudah dewasa, ataupun usia emas, semuanya kalau cinta kepada sholawat, hatinya akan tenang jiwanya akan Damai seperti itu, jadi teman-teman sekalian, jangan lupa untuk senantiasa berselawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu hari seratus kali pun tidak apa-apa Seribu kali pun tidak apa-apa Semampu kita Istilahnya kita amalkan solawat Jadi rutinitas dalam diri kita Baca secapeknya kita Selelahnya kita Karena insya Allah ketika kita bersolawat Hanya mengharap rida Allah Dan juga syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina محمد oke okay guys mungkin itu saja video kali ini buat teman-teman semua yang sudah tonton video ini terima kasih banyak jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya. channel adik rayan imandon linknya ada di deskripsi dan buat teman-teman semua yang mau bersedekah atau mewakafkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala boleh hubungi abang yang ada dalam video ini tapi kalau untuk membantu ya kan pondok pesantren saya yang ada dekat kampung sana boleh kawan-kawan dengan hanya join saja sebab pendapatan daripada join itu akan saya salurkan kepada pondok pesantren yang ada dekat kampung saya. Terima kasih datang tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh